Assalamualaikum sahabat rumah wayang, sampurasun ayana Simkuring pada ini share video rekaman canghegar bodoran Sunda. Mudah-mudahan bisa menghibur Baraya Sadayana. Ehnya, subscribe nya channel Abi hehe. Hatur muhun Baraya Sadayana. <tik>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 Ari cacing sawah juga naon, mau. Eh, catok <tuk Bu. Ari tadi si Mang tukang kebom cundingin ke Abdi, tapi seorang nama di belakangku papi ya teteh. Nah, aku naon gitu. Ah, pokoknya nama cundingin tak ya teteh, turcam ke dunungan. Nah, harus teteh di papi. Nah, ada papi emat di rumah saya tutah titah naon ke si Mang, teh. Kan tadi rumah saya ngomong kia dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkan arok juragan istri, jeng asukkan manup nge. Apa Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR, pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Oh, betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. <Sess> <Sess> Karena onjang drum diguling-guling. Supaya jadi bunga han Pak. Emang Sudin di mana gitu? <Sess> di labet etadrem. <diodrum. Sess> <Sess> Upami Abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh pak? dihukum atuh neng Upami Abdi tuh sesuatu, dihukum tepak. pak? Nyamuh atuh neng Lamuncan ngelakukan sesuatu, nyemua dihukum Ah, oh, noon ayo gitu mah Abdi tuh ayo ngadamal <laughs> Ustadz, lu juga si sawung kia pada angkat mana Ustadz? Eh, jang, biasa, we, dengaran lagi, Ustadz. Bade itikap, namun, Pak Ustadz? Itikap, jang, rek ngilu. Hayu, ah, moa, Ustadz, dah, kewe, bulan Agustus, ngiluan nombak kap. <laughs> <laughs> dana dompet jeng loket hari dompet mahnya parangginan dan duit mm hari -hmm. loket hari loket mah paranti nyimpen artos <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> uh, terima kasih pak buat wawancaranya yeah, yeah, yeah. semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali pak iya yeah, sama-sama mas sama -sama. Uh, maaf kalau boleh saya tahu pak uh, bapak punya email pak Oh, email ya Tuh pak Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lama-lamanya? Ini, Pak. Uh, CV-nya? Ini cv Pak. Oh, iya, iya. Ya. Sebentar, saya dulu ya. Terus, foto kamu mana? Ada? Oh, ada, Pak. Tapi ini foto adik saya, Pak. Gimana kamu, Teh? Kan yang mau bekerja, kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa, Pak. Saya kan kembar, Pak.